Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kali ini kita akan bubut magnet. Magnet apa nih? Magnet CBR 150 All yang All ya, yang kode kodenya K15901. Nah, ini nanti Di dibubut, diambil tonjolannya ini doang. Terus dislobok ke Manet Tiger seperti ini ya tadi kan warangnya baru datang. terus kita kebawa ke, ke bengkel bubut kita copotin dulu magnetnya kita habis-habis copotin manet di bubut diambil tonjolannya doang ini. Reb kecil lagi kecil kasih nah seperti ini kecil, kecil no. Ingat ya sí, sí, Oke setelah magnetnya udah dicopot Terus kita copot dulu bagian ini Dibor Nanti digerinda dipotong Diambil ininya doang Oke okay. Nah, setelah udah semuanya nanti kita tinggal nunggu tukang bubutnya di bubut. kita tunggu dulu He? Eh? nanti kita tunggu. manetnya nah, masih dibubut, tinggal nunggu dulu. karena apa itu channel saya itu apa kemarin aplikasi yang buat ngedit videonya rusak nggak bisa ya otomatis lab streaming terus ya seperti itu tukang nanti kita ambil tonjolannya doang yang tonjolan pulser atau pick up -nya tadi. Nanti setelah itu diambil terus di show, di manet tigernya di slobo, terus dipasang pasang di situ. Nanti nunggu kelarnya dulu ya. Karena Mas Masnya tukang bubut itu lagi repot banget. oke okay, cukup sekian dulu ya videonya dari saya ini, nanti kalau uh, proses bubutnya udah kelar kita lanjutin lagi oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya itu uh, untuk untuk ngepasinnya tonjolan bulsernya nanti ngepasinnya harus pakai bak yang udah potongan Apa e, e, ini Eh, kira kok mau rib? Nini, Nini, sampai ano? Rokok. Kok? Eh, kira kok mau? Oh, kaya kelas milenial ini sobo. Ular oh, rokok punya. Tak kerok rokok mutus, tak gobo. Urotong rata gobo. Master hey. hey. Fuji, Pak Oli kilo <coughs> Ya udah, scan dulu ini ya videonya ya. Nanti dilanjut lagi kalau udah jadi. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.